aku lupakan kan terk Tulang kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang sejarah mengakar sejak saya lahir semangat yang tak akan lekang hingga akhir Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku meski ke tanah seberang menghabisi waktu. jung jung na banglai tinggi tinggi walaupun I'm okay. baru. ikhlasku penuh akan jasa usaha penuh. aku penuh akan azasru